yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat ra tentunya seputar Ayu Ting dan informasi yang akan Mimin sampaikan yang pertama di sini ada kegiatan Ayu Ting hari ini yang masih masih sibuk bekerja nih pemirsa persiapan dari Ayu Ting bersama dengan pikir Saputri Hassti Perwadinata di acara lapor Padan dan juga BTS bagi sahabat semua selain ada kegiatan Ayu Ting hari ini yang sedang siap-siap akan tampil di sini juga Mimin menghadirkan kegiatan <SISEN> ting, ting di Bronis TV dan ada kegiatan memaiting bersama dengan sebuah si hati kecilnya yang baru pastinya menghibur nih untuk sahabat-sahabat di rumah oke sahabat selamat menyaksikan semoga tayangan Mimin memberikan manfaat Mimin akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ah, hai, hai, hai, hai, telur gua matang-matang matang, matang, matang, punya dia punya gua emang bener-bener Emang lu bener-bener ya meja gua? Takut? Takut apa tuh? Takutin teror? Ya. Eh? apalagi mau lu cari di meja gua Oh, ya tuh apalagi meja buah lilin yang ya yang lainnya lagi pada syuting malah dandan nih hmm? yang lainnya terus syuting kerja di dandan doang hmm? doang yang ya yang lainnya lagi pada syuting malah dandan nih hmm? Yang lainnya syuting kerja di dan doang. doang. sepatunya yang bagusan Telur gua mateng mateng mateng mateng Punya guy. dia. Punya gua emang bener bener. Okay. Oke, Baik. Baik. Baik. Baik. Emang lu bener-bener bener ya meja gua? Ah, takut, <laughs> takut. takut. Apa tuh? Apa tuh? Takut diteror. Ya. ya? Okay, ya senpai, <laughs> eh. Apalagi mau mau lu cari di meja gua halanya polisi tuh apalagi menjebak gua you don't understand the pain of rain you don't ever want get me way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 Menyinari merah pagi hari, matahari, matahari, menyinari merah pagi hari, mataharinya mana ya merah, teradam. ikit sini datang lagi loh, cantiknya, udah gede banget cucu ibu alhamdulillah sehat terus ya nak. siapa ya, ini lagi dijemur aku bu, udah selesai bu, ngadem dulu ya, baru nanti man mandi joko joko joko joko pipinya mana pipinya mana pipinya dahud uh. oh, dahud Tutup mukanya juga deh, udah kayak di, di dalam kandungan dah. Mukanya ditutupin terus dah. Hmm. Hai. Hai. abis berjemur Bukan ya? Di sini, ya. boleh sih, dibenihkan itu. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aku kan sudah berjemur kan hidung Ya, yeah, ada main sama cumela ya ya Hah? Hah, habis bisa berjemur aku ibu ibu aku wajib berjemur kata nenek kata ibu mau wajib aku berjemur ibu mana di matanya mana di main nama ibu ya nak hmm, ada ini mau ibu kemarin ibu pengasarian mah kakak iki sekarang karyanya sama cumela ya ya uh cumela Acingan, tuh apa? Kan udah bikinmu tunggu ya di sini baru man mandi aku, aku baru mandi. Eh, hey, uh, yang main uh, uh, uh, Eh, cari deh, cari apa tuh? Sari apa tuh? Pendemati. Eh hey, dipanggil bunda tuh, ini tuh, ini tuh dipanggil bunda. Bobo aja pegangan sama kakak ikis ya. Ya Allah dipeganginak. Yeah. Iya. Hei, dari temennya Bobo. lucu banget sih kamu, sayang nah, tuh, kakak ini sih setia nemenin jumelah, enak ya,